Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh oh oh oh oh karo ulang tahun seni karawitan sekar laras manunggal kang kaping siji ya nyu nyusane kancane <laughs> mungko-muko pinaringan basuki mak tetep rukun panggah tompa <laughs> Yo, kukuh -kukuh, Ayah, ya moga-moga yang gampang kerah dan untuk madu benar kerah. Amin. Allahumma. Amin. Wah, alhamdulillah. Ya, ya, ya, ya. Wes langsung ngambil Ya, aku sih kepingin iki kan. Mas, Mars, manden, no. nah, Tolong, Mas, bawa Pak kendang. pengen ke salam suara loro pulau pengen mau hmm. kok kok kok memanih cembanganan c ya? c kenalan kenalan aku udah kenal tidak yo langsung. Nah, kita tahu dia. Monggo, <tuk> <tuk> <tuk> oh, Mas Oh <laughs> tarik ya bang apa monggo kalau mergiatkan ya, di bantuan mbak mbak kalian kapan Niki? langsungnya monggo, monggo monggo monggo semuanya monggo monggo monggo monggo Thank <laughs> you. Ini adalah konten Mas mas mas belum terlalu. Masuk Masuk di nembang opo. sari jam sari. Tresno. Oh. sari. sari. sari kamu mau ngatuh-ngatuh pelok mas mas? bulan apa panggur apa wah ini dibangkan ah honggo di gendong ombang mas ini rapi lapik kanu, oke, nomor nah, <bagi sul> eh, gimana gak? yuk, lo yuk, dokumentasi monggo, <seks> <sul> lagi, mas. wing masuk angin mas kayak mas. hari ini tolak angin, apa kemarin tariknya pice gak, gitu gak, bisa ngajar lah, ya mau gue, mas? ini namorano umpam masiramu Pompo, ngapain dengan? Jom, suka-suka. Dalam Nah. Nah. Oh nah. <tum> hey. oh, mas langsung Lihat Adek Yanto. Ya. Sepotong Mengambil gambar Korea, kampung kota, kalon nyangeti ah oh, kusdaya ku sawasa sangono mungku ya sing dene ati Are Allah mental Jadi mulai Sing jalan penting, itu Mas mau Ya, mas mau tahu. Ya, mas mau tahu. Ya, mau tahu. Ya, mas mau tahu. Ya, mas mau ayo Mbak Diaz yang nyanyi mohon? mohon? mohon?